Dari seorang laki-laki Mana yang harus dinamkan? Ibu atau istri? Sementara sudah tidak memiliki ayah Dua-dua kewajibanmu Kau gendong ibumu dari Panam ke Makkah Kau balik lagi Belum tentu dapat menembus satu teriakannya saat melahirkan kau. oleh sebab itu kata Nabi jilaiha, Kau urus tapak kakinya fa Kau dapat di surga di sana Hai, laki-laki yang lajang-lajang yang punya ibu, kau mesti berani berkata ke calon istrimu itu, kau akan menjadi a second woman Yang pertama siapa? Tunjukkan yang patuhnya bersama. I love amatnya. manfaat. Aku milik suamiku, kata anak gadis yang cantik berita. Aku milik suamiku, suamiku milik. Dan ternyata balik laki-laki yang pertama,